bahwa kami itu ditipu. Kenapa bilang ditipu? Ya, karena janji yang selama ini diberikan. Tapi yang kita bicara di sini kan hukumnya bahwa yang saya sampaikan yang kemarin ada ancaman mau dilaporkan, ya serahkan dilaporkan. Kalau mau serahkan dilaporkan sekarang. Tapi begini Tadi gini ya, Bang, Bang tadi begini, Bang Ini pengacaranya juga juga kok clear kok, enggak ada ada ranah hukum nih. bukan begitu karena selama ini banyak segmen yang keluar bahwa mau dilaporkan dan klien kami Kalime Gomez dan Ade Nurul, uh, dan juga eh uh, uh, Dewi Tabahar, bahwa uh, akan dipenjarakan. Ini yang saya sampaikan bahwa hukum kalau berbicara hukum pidana, okay. ya itu adalah berbicara materi, barang okay. alat bukti. Saya okay. minta se sekarang juga kalau bisa malam ini kita dilaporkan. bapak so, akan tapi sama nggak kira-kira? Bukan sama, artinya gini seperti statement kami. Sebelumnya, oke? Ini negara hukum, ya, bukan negara akan. Ya. Kami sangat senang, Hah? kami sangat senang dan sangat anda anda ada negara, negara hukum, tidak ada ya. negara hukum. Ya kenapa tidak Anda lebih dulu ketimbang mengajukan eh, ke ini ke ke ke ke ke ini ke ranah. begini permasalahannya? permasalahannya begini, kerugian <tuh> itu material tidak nah itu material, itu permasalahannya, oke? Okay permasalahannya di situ, oke? Ini imaterial, dia tidak bisa menunjukkan kerugiannya. Seharusnya, seharusnya klien kami harusnya dapat penghargaan dong dari kejaksaan. Bukannya karena seperti itu? Karena akibat itulah ditangkap, bukan ada penghargaan untuk kebajikan itu. Membantu, ya, ya, pemerintah. Ya, saya cuman uh, apa namanya mau sampaikan kepada rekan-rekan advokat yang sejawat ini ya. Hmm. Artinya kita sama-sama duduk hari ini, sama-sama ya menjunjung tinggi undang-undang advokat ya, dan kode etik advokat. Artinya saya agak keberatan kalau disampaikan oleh pengacara-pengacara dari pihak artis top ibu kota ini menyatakan bahwa Fiki seorang penipu kita bicara apa yang ditipu, apa yang dirugikan Jadi ya silahkan, segera laporkan, kalau kalau perlu kita yang tantang balik lah laporkan juga malam ini setelah acara, kalau memang mereka punya fakta hukum yang menyatakan Fiki penipu itu aja, itu buat dari saya ya. dari Anda lah. ya, kalau saya ingin meluruskan tadi saya sepakat negara kita negara hukum kalau kita bicara masalah hukum Uh, bapak mengaku sebagai korban kita definisikan dulu korban apa sih korban? kita bicara hukum korban adalah orang yang mengalami penderitaan mau fisik, mental, atau mengalami kerugian akibat dari tindak pidana okay. ya. kalau seandainya seseorang menyatakan bahwa saya dirugikan saya ditipu dan sebagainya kita lihat akibatnya apakah perbuatan dari tindak pidana apakah makan tindak pidana menurut anda dari keempat tidak ada sama sekali Indah pidana, kalau seandainya abang jalan, jatuh, luka, menderita, apakah tidak pidana? Bukan, ada perbuatan indah pidananya dulu, baru masuk, dinyatakan sebagai korban. Okay. Kalau seandainya kita ini kan ini bukan korban. korban, kalau bicara hukum ya, okay. kalau bicara masalah hukum, mm. kalau korban harus ada dulu indah pidananya Yang di situ, oke, okay. so, kalau makan makan jalan-jalan bukan ya pidana, ini ke media gitu ya, kadang-kadang media bahwa ada beberapa inisial yang akan dituntut. Benar, sudah. Ya pastilah kita sudah mengantongi beberapa nama yang termasuk mbak-mbak yang cantik di sini yang mengaku sebagai korban selama ini. Bahkan Anda juga kabarnya sudah mempertanyakan ini kepada Vicky terkait juga dengan bukti-bukti yang Anda persiapkan. Ya jadi kemarin uh, tanggal 21 hmm. ya, uh, September 2013 hmm. saya dan rekan-rekan sudah resmi menjadi kuasa hukum daripada uh, Vicky Pavetio ya. Hmm. Uh, saya interview sedikit dengan waktu yang singkat. Saya mempertanyakan Vicky. Apakah betul orang-orang yang selama ini tampil ya mengaku sebagai korban? Itu betul sebagai korban. Enggak ada, Mas. Saya berani tantang mereka, ya. Saya berani tantang mereka. Nanti itu loh, nanti dulu. Kita bicara satu-satu, ya. satu Saya berani menantang mereka. Punya nggak dia bon bahwa dia pernah bayarin kaki makan itu aja deh, rasa jauh-jauh. Itu yang terkecil ya. Pak nah, kecil, itu terkecil. Oke. Okay. Anda yang ingin menanggapi? Saya menanggapi sedikit saja. Tanggapannya nanti tapi ya, kita jeda dulu sih. Oke. Okay. Kembali ser lagi di debat.